Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Yauda ya udah ada ngintip toh. No. Yauda mujabar, Hadir. Hadir hadirnya hadir. nampak nampak-nampaknya wujud sewujud-wujudnya. Suara motor mulu kayak ini ya udah udah udah dikasih udah dikasih welcome mama yang tunggu di sana dia akan memberikan sebuah esensi di depan, putih om sebelum mana ada tinggal Bang Kinoi aja nih yang mau mencarinya mereka semua dikomok ya di, di tangkal kayak ada poci aja, tapi di dalam masa dalam, dalam tangkal ada poci eh hey, siapa ya, ya apa? Mudah -mudahan. Eh mukanya si ayo, Mukanya jelek banget moyutang. ya loh huh. yeah. Kayak semacam ada di dalam batang ya uh -uh. Kayak semacam ada di dalam batang masih ya Iya yeah, kayak semacam masih nyamar gitu Iya yeah, itu Iya yeah. Nyamar dia masih samar-samar dia -samar. yeah, belum berani keluar Aku mundur Eh aku mundur Bukannya mundur Aku ingin menjelasin Biar jelas ya Ini apakah kamu ada Aja, nah, lokasi yang ada di situ, Noe. untuk viewers-viewers viewers yang ada di bawah, apa gimana-gimana, ceritakan lokasi setempat tadi. Pas saya menuju lokasi, saya ngobrol-ngobrol sama warga. Di ini, katanya ada kuburan Belanda, ya, di bawahnya lagi. Di bawahnya ada kuburan Belanda. Pas kemarin, eksplor saya di atas pas dua hari ke kebelakang itu ada sosok Wowo sama kunti hitam dia ganas-ganas Kinoi aja sampai mau diserang tuh sampai nggak sadarkan diri Tapi Alhamdulillah berkat kalian Kinoi selamat nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan sekarang welcome back welcome back yang kembali lagi ke lokasi ini karena masih banyak penasaran masih banyak penasaran Viewer-viewer juga Kino juga penasaran Siapa yang pengen deketin Kinoi Yang pengen deketin Kinoi ya boleh deketin ya Asal jangan dekat-dekat PSBB Corona kayak ada yang nangis Dia welcome ya Noi Pencahayaan cukup lah, segini? Cukup, cukup cukup kayaknya ya. Di depan Om ada belah mana, Dede? Dede tajam deh matanya. sebelah mana, deh Yang lihat boleh bantu SS ya, yang mau record boleh record. Silakan yang mau record, record. Bang nah, Pajar, record Kayak semacam apa ya itu? Itu sih antara pohon atau apa sih itu? Pohon kayak deh. Iya itu kuntik. Itu bukan kunti loh. Itu pohon loh. Pohon ini pohon pisang tapi kayak menyerupai ini. Ini mukanya ada dua eh muka. Uh ininya diikat i. Kocong. Nah. Kang pohon apa? Iya pohon ini. Jadi, Kang, di kalau di material itu, kelihatan di pohon. pohon itu udah ada yang ngintip, no, ya. Kalau sama material kelihatannya pohon, itu pohon, pohon, itu pohon biasa di, aja. cahaya ya. di belakang sononya ada cahaya juga ya tapi pas keno nah. lihat di layar kayak sosok, nah ini yang bikin aneh nih. Kalau matahari di layar itu kayak seperti sosok, tapi giliran dimelihat di secara real itu pohon. Nah gitu. Pas real lihat pohon Jadi, biasa aja. Enggak serem asli. Binatang bunglon, tahu kayak binatang bunglon gak? bunglon yang bisa menyerupai segala apa ya warna. Segala Gila, warna ya segala ini menyamar lah, bisa menyamar atau menyamar. Karena kan kalau pakai kamera ada infrared tuh apa? Jadi agak kedetek. Tapi sama mata kino biasa aja nggak serem pas lihat kamera Anjay lumayan juga. ih eh. Allah wakbar kita, kita nunggu di atas kayak ada sampai yang sampai terbang, terbang, terbang barusan. barusan. Udah ada yang mendekat. Ya, dia udah mulai nih. Pokoknya dia udah welcome banget dah Dia bakalan menunjukin eksistensinya yang ada di sana. Yang untuk penghuni yang ada di sana tuh udah welcome, oke? Okay. Udah diberikan sebuah keizinan yang sangat luar biasa untuk Bang Kino yang ada di sana. Semoga aman ya. Allah wakbar. Mulai merinding juga. Oi. Oi, mulai merinding itu apa yang terbang. Ya belah mana Bang Harman? Ya barusan juga. Allah wakbar. Barusan juga Kinoi. Mendengar yang terbang. Assalamualaikum. Iya eh Dari arah sini nih. yang apa nih? Astagfirullahaladzim Tolong buat yang pengen ada pargoi-pargoinya Ditembusin aja ke 10k aja dulu Nanti dipargoin aja 10k kita pargo ya 10k kita gas pargoi Kita buat risih dulu Untuk setempat yang ada di sana. Harus buat risih dulu ini mani Assalamualaikum Assalamualaika Apapun wujud kalian Kuntilanak Pocong Genarow Wujud hadir Tunjukin eksistensinya, jangan cuma terbang-terbang Jangan cuma ngintip-ngintip di dalam pohon Jangan cuma bersamar-samar Merukankun, abdite tengah lihat Eh abdite, teh, ku udah 12 kah, bukan lagi Awas dia mendekat om Ih dede kamu nakut-nakutin deh Ya bantu sama dede aja ya Jangan mendekat ya, awas jaga jarak ya Kalau mendekat depan kamera aja Asal jangan pegang-pegang Kayak kemarin aja di toilet saya di belakang kaget Huh, bukan main, bukan main ini Kanan ya, eh, kanan Terus kanan lagi, terus, terus Nah, no, di ujung mana apa? No? Coba dah, center jarak jauh Asto ada Delman. Ada Delman, gak tuh. Kak Indri, Indri, parkirin dulu apa itu Delman ya? Oh, oh, oh. anjir kira ini terpelosok dia loh. Ya, wassalam. yang ada wowo di mana? Yang kemarin ada wowo di mana? Yang ada wowo di atas di depan atas itu agak jauh ya, Ya agak jauh. Nanti, nanti keliling, nanti kini keliling. Dia gak tahu diamnya di mana, gak tahu mendekati ke sini, ngikutin, gak tahu dia tempatnya di situ, duduk di situ. Pas ada pohon tua itu yang tumbang, itu kan kemarin itu diamnya dia.